serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Ter-update dan terangkan oleh leslar tentunya Menemani santai pagi kalian saat ini Pomin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar ide lagi sayangan kita Di ya, kabar pertama ada keunggang spesial pak sahabat ya Tentunya unggahan spesial dari Kawan Ka potret yang direpost kembali oleh akun Elan Bilar ini luar biasa. banget ya tentunya keharmonisan, kedekatan, dedek Lesti bersama tentunya kakak tercintanya juga, nih, persahabat yang Bang Awan, nih, Masya Allah, hubungannya membuat kita semakin bangga dan bahagia. Mudah-mudahan dedek Lesti Kejora selalu banyak orang yang mencintai dan menyayangi, seperti kawan Ka potret juga, nih, persahabat ya, yang tulus mensupport. Untuk tidak lesti maupun kakak Rizky Pilar, dan kita lihat juga persahabat keunggahan berikutnya. Tentunya, di disini bangunan akan menginfokan kembali. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan acara hajatan sukses Leslar persahabat ya, dalam acara ngunduh mantu. Babaku babaki dan ngunduh mantu bersahabat ya, hari Minggu nih. Wow, jamnya sudah tertera, tercatat. Jam sepuluh di sesi pertama, persahabat ya, dan menuju cinta abadi. Jam dua puluh, kosong-kosong waktu. Indonesia Barat ini eksklusif, persahabat ya, di ANTV. Tentu kita semua, sebagai fans sejati, harus sukseskan juga nih acara hajatan Leslar yang mana hari Minggu kita akan bersama-sama menyaksikan. Acara yang paling spesial juga dalam tentunya acara adat Minang persahabat ya Munduh Mantu Leslar tentunya hari Minggu jam 10.30 dimulai acara persahabat ya doakan yang terbaik untuk kelancaran acara mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kesuksesan Amin ya robbal alamin dan selanjutnya juga persahabat kita lihat. Ada sebuah unggahan spesial banget nih Momen yang tentunya kita bahagiakan Baru terposting juga Inilah momen sesi foto free freeway tidak Alasi Kejora di acara tersyakuran persahabat ya Aduh, pelukan manja dari belakang Tentunya -tentu membuat nyaman kakak pilar di persahabat Ya luar biasa Apalagi memakai baju ada Sunda berwarna merah mereka seperti raja dan ratu, para sahabat. Ya, cute banget nih. <gulau> Mudah-mudahan bagai selalu rumah tangga kakak dan dedek Lesti, para Ya, doakan yang terbaik untuk mereka berdua. Dan berikutnya juga kita lihat. Ini ada momen yang paling cute di sesi foto, persahabat Ya, tetapi momen salvok sama sesi foto yang gaya kedua dan ketiga, persahabat Ya, ini gaya soang nyosor nih. Wow, <gulau> Ini cute banget persahabat ya Tentunya lihat kakak Bilar disitu nyonsor Dede Alessi Kejora ya Aduh ini osas kayaknya ini gak kuat banget ya Melihat kecantikan Dede Alessi Kejora Yang tentunya bikin gemes Bikin kakak Bilar ingin selalu cium Dede Alessi Kejora Ini membuat kita semakin bahagia juga Alhamdulillah kalau sudah halal persahabat yang Bebas dilakukan Doakan yang terbaik untuk rumah tangga mereka, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kemudahan dalam tentunya mengarungi bahrat cinta dalam rumah tangga mereka. Dan kita lihat ke tentunya versi jelasnya persahabatnya Tafiq nih ya. <gih> kita lihat masya Allah dicium aja tuh, cium dagu apa cium bibir tuh persahabat ya ini di blur nih. <gih> Luar biasa melihat foto ini kita merasa. Tentunya bangga dan bahagia melihat rumah tangga kakak Bilar Yang selalu harmonis persahabatnya Mudah-mudahan seperti ini terus Tentunya kita doakan yang terbaik untuk rumah tangga mereka Dan ini juga gaya yang tentunya gaya suang nyosor nih ya, sahabat ya, Ini cute banget nih ya, Masya Allah Mudah-mudahan bahagia selalu Kita sebagai fans jadi tetap kompak Pak ya Dan kita lihat juga keunggahan berikutnya di sini ada cedukan vitamin edisi malam jumat nih persahabat ya Semalam ternyata kakak Bilar main bola bersama tim nih Masya Allah Katanya sekarang kakak Bilar gendut banget nih persahabat ya, Memang terlihat dari postur kakak Bilar sekarang persahabat ya Lebih berisi dan tentunya lebih buncit juga perutnya persahabat ya Ini adalah efek bahagia nih Masya Allah kita tentunya bahagia juga melihatnya Mudah-mudahan Kebahagiaan selalu diberikan kepada kakak Bilar Dan kita lihat unggar ini diposting Oleh akun Lesla Lover underscore official Ada kalimat caption dituliskan Kebiasaan tiap malam Jumat pasti main bola Wow, wow, wow. <lacht> Olahraga dulu persahabat ya Edisi malam Jumat Edisi tentunya olahraga Bermain sepak bola Tentunya kita lihat sih Di sini ditemani dari alasi Enggak ya persahabat ya, Kita lihat ke unggahan selis selanjutnya Wow, terpantau jelas, terpantau nyata Ternyata di tribun penonton Ada si cantik dedek oleh si kejora yang selalu setia Menemani suami berolahraga ya, Masya Allah Tentunya melihat postingan ini kita merasa bahagia Dan ini adalah vitamin edisi malam Jumat yang kita dapatkan Mudah-mudahan berbahagia selalu Dan kita dukung terus untuk dedek Lesti dan kakak Bilar dan kegempar selanjutnya persahabat ini penting juga nih untuk kita semua. Ya, jangan sampai lupa juga untuk memvoting kakak bilar persahabat ya di ajang acara infotainment World 2021 di SCTV. Kita buktikan bahwa sebagai fans sejati laslar yang kompak bisa untuk Tentunya memenangkan, Kakak Bilar bisa membawa penghargaan. Amin, doakan terus yang terbaik. persahabat ya tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru. Selanjutnya seputar Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin ini adalah informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Minu, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.